pagi Truna, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, pada pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita satu teduh bareng-bareng nih. Oleh karena itu jangan lupa siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pagi ini dengan bersaat teduh. Oh iya, alkitabnya juga jangan lupa disiapin ya adik-adik. Nah, sebelumnya kita buka dulu yuk bahan bacaan hari ini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 Dan sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami mau terlebih dahulu merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa roh kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti, merenungkan, dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik. Mari kita membaca bahan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Ezra 7 ayat yang ke-28b yang berbunyi demikian. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Nah adik-adik. Judul renungan pada pagi hari ini adalah meski aku kuat aku tetap perlu Tuhan. Sobat Runa, bacaan hari ini menyampaikan tentang perjalanan kepulangan Ezra bersama bangsanya ke Yerusalem yang tidak mudah. Ketidakmudahan yang mereka hadapi adalah dalam hal melakukan persiapan-persiapan untuk membangun tempat peribadahan bagi bangsa Israel secara matang dan sungguh-sungguh. Bukan yang hanya sekedarnya aja Nah, kesungguhan itu ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak Ezra gak bisa mewujudkan peribadahan di Yerusalem Seperti yang tertulis dalam surat yang dikeluarkan oleh Raja arta Sasta Jika dia mempersiapkannya hanya seorang diri Nah, dapat dibayangkan dong bagaimana kerepotan yang dihadapi oleh Ezra dalam menjalankan tugasnya Meski merasa akan mengalami kerepotan dalam menjalankan tugasnya, Ezra tetap yakin untuk melaksanakannya. Mengapa? Karena Ezra yakin nih bahwa tangan Tuhan melindunginya. Ada kesan juga bahwa tangan Tuhan yang melindungi Ezra itu pun pada akhirnya memampukan dia untuk mengumpulkan beberapa pemimpin yang akan berjalan bersama dengan dia menuju ke Yerusalem. Sobat Runa, keyakinan iman yang dimiliki oleh Ezra inilah yang membuat dirinya mau menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin Sobat Runa, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa masing-masing kita memiliki tugas dan tanggung jawab mulai dari tanggung jawab kecil sampai yang besar untuk tanggung jawab yang kecil mungkin kita mau menerimanya dengan sangat cepat tapi, jika tanggung jawab yang diberikan itu besar, pasti kita menolak. Mengapa? Karena kita merasa tidak mampu untuk mengerjakannya, padahal kita belum mencobanya loh. Oleh karena itu, adik-adik, ingatlah bahwa di balik setiap tanggung jawab yang kita terima, pasti ada Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Dan pertolongan Tuhan pasti akan selalu ada, dalam setiap usaha kita mewujudkan tanggung jawab yang diterima kalau Tuhan melakukannya untuk Ezra maka dia akan berbuat juga bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya baik adik-adik mari kita tutup renungan kita hari ini kita bersatu dalam doa ya Tuhan mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini yang mengajarkan bahwa setiap tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan kepada kami, kami percaya bahwa tangan Tuhan juga yang akan menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat menjalankan seluruh tanggung jawab yang diberikan seturut dengan kendakmu ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk selalu tetap percaya pada pertolonganmu ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar nanti kami juga akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya engkau pimpin kami, dengan kuasa roh kudusmu sehingga kami dapat menjalani hari kami ke depan seturut dengan kehendakmu. Menyerahkan waktu dan kehidupan kami ke depan hanya dalam tangan pengasihanmu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Oh iya, adik juga jangan lupa untuk jaga kesehatan, ya. Selamat beraktivitas, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.